masih ikut orang tua dan macam tanah bekerja. <laughs> so, ini tamparan keras bagi kita. Dan di sini ada sebuah video berhenti sekolah usia 14 tahun, 14 tahun, dan kini ya, penguasa bengkel superbike berjaya. Dan ini dari channel mau kerja, guys. Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe. Linknya ada di deskripsi. Oke, okay, jom kita tengok videonya, guys. Let's go! Okay. Nama saya Aziz Zuhairi bin Muhammad, orang panggil saya Ijoy um, Umur saya sekarang 37 Bang tahun Ijoy. Saya CIPA garas ni dari 2014 Sebelum tu wow. saya bekerja dengan orang Dengan Dukati Masya dan Allah. KTM Dari situ saya punya pengalaman lah. Kalau kerja daripada umur yang sangat muda tu memang ada lah. Saya start Dan saya start sambil semangat tu untuk bekerja tu dari arwah bapak saya meninggal Allah Masa tu saya baru dua belas tahun eh no Tiga belas tahun Dan saya nak masuk tahun. ke Pontu je Saya masuk Pontu dalam Tengah tahun lah tak silap saya Setengah tahun lepas tu Arwah bapak saya meninggal Saya cakap dengan amat saya Saya nak berhenti sekolah Saya tak nak susah dengan saya Dari situ saya kerja First dulu saya kerja Guna motor arwah bapak saya tu Saya kerja cari pucuk paku <laughs> Saya pergi kat East State, East State Adalah kawan seorang dua yang Nasib dia macam saya juga tapi dia nak cari duit lebih, nak cari duit belanja sendiri Tapi orang sekolah lagi masa tu ha, Saya je masa tu lain sikit lah Saya pergi estate masa tu dekat Rawang cari pucuk paku Saya ikat dalam satu ikat tu saya jual rm sen. Jadi dalam satu guni tu adalah dalam beberapa ikat saya tak ingat lah dah lama kan Saya bawa naik motor ha, Masa tu memang saya rasa Semangat nak cari duit lah ha, Nak cari duit belanja sendiri Lepas tu saya jual ke kedai Tapi macam-macam Dugaan lah masa tu ni tu ya. jatuh lah Kutiplah Dia seronok tu ada Waktu tu kita Waktu tu kita tak fikir apa Kita pergi nak cari duit je kan Nak cari duit belanja sendiri Nak ada barang sendiri ya, Dari situ Lepas daripada situ Saya dah dapat motor Mak saya bagi saya duit seribu ya, Masa tu Saya ingat lagi okay. Daripada seribu tu Saya beli sebiot motor Motor tu memang sengit lah Memang-memang tepi kalau saya cerita memang sengit lah motor tu Memang dah kira bersibuk lah, motor tu Saya beli saya repair-repair Masa tu saya dah start kerja dengan satu bengkel ni Tak bimbit kerja hari lah, Masa tu ha, buat kapcay Saya kerja lah buat kapcay je masa tu Lepas tu kadang-kadang saya buat kat rumah part time saya kan Tapi kebanyakan saya kerja lah Bila berhenti tempat saya kerja satu tempat Sampai okay. umur saya dalam uh, awal dua puluhan masa tu Saya kerja dengan satu bengkel ni Bengkel Roslimaksuddin naik mak res Saya kerja kat sana Saya kerja kat situ dua tahun Saya buat kapcay agak lah Tapi banyak join yang racing Racing haram pun ada kan Campur-campur semua masa tu Daripada situ lah saya terbuka fikiran saya Kalau saya kerja motor kapcay Berapa ramai orang buat kapcay kan Saya fikir macam ramai orang buat kapcay Jadi saya nak cuba benda yang lain Jadi ah. saya rasa saya memang tak layak pun untuk superbike ni tapi saya fikir, tak cuba kita tak tahu Jadi saya rendah ialah pergi kerja Saya rendah cari kerja tu, dapat satu kerja ni Mas tu saya kerja dengan Ansyam Cycle Dia pun seorang bekal, bekal pelumba Malaysia lah. Saya kerja dengan dia, dari situ saya start buat superbike Dan saya belajar banyak-banyak benda kat situ ha, wow. Sampai situlah yang saya cebur diri dalam superbike Bila saya dah start kerja superbike tu Saya rasa macam tak cukup pula kan? Biasalah, manusia mana pernah cukup, mana pernah puas. Jadi saya rasa pun tak cukup. Bila tak cukup tu, saya dah start buat kerja yang saya rasa <coughs> banyak orang zaman muda masa tu, tapi sekarang pun buat kot. Cuit motor. <laughs> saya start cuit motor lah belajar benda yang jahat tu, cuit motor. Tapi dia cuit motor tu, saya belajar, belajar, faham, faham, sampai saya memang peringkat jahat yang paling jahatlah saya rasa. Uh, tapi oh. saya tak biar sebutlah dia punya section tu seksyen berapa kan uh, Sampai tahap sampai macam tu uh, Pagi pukul 3 pagi kan saya buat kerja lain Tengah hari saya buat kerja lain Petang malam saya buat kerja lain Tapi semua kerja ni memang kerja dia memang kerja yang tak elok lah Tapi dari situ saya sampai satu tahap tu Memang saya buat benda yang paling teruk lah Sampai saya kena tahan dan saya tidak boleh dituduh Bila tidak boleh dituduh saya akan ditahan dalam Uh, oninan darurat Tahanan tanpa dibicarakan Lebih kurang dalam oh. 4 tahun Dari situlah saya Habis dari situ Saya bermula dengan kehidupan yang baru Lagi yang lain uh, Masa dalam tahanan tu Semua orang ada pilihan Sama ada dia nak keluar sebagai diri dia lama Ataupun dia nak keluar dengan diri dia yang baru Dalam tu saya belajar banyak benda Daripada saya tak tahu mengaji Saya pandai mengaji Saya tak tahu solat Yang sebenarnya saya tahu solat Saya sebenarnya saya Tak menyesal pun, bukan tak menyesal lah, macam kesal lah saya duduk situ kan Sebab, saya rasa tak kesal pun, sebab saya duduk situ, saya belajar agama saya Oh, belajar, saya, macam saya, saya pondok pesantren dah Bila belajar agama tu, saya ada satu semangat yang lain lah Bila saya keluar tu, saya nekat lah Daripada situ saya keluar, saya keluar selama 4 tahun tu, saya duduk dalam, saya keluar, saya duduk kat rumah dalam Saya rasa hari saja. Saya ingat saya nak pergi bercuti dulu ke, nak pergi makan apa benda yang tak pernah makan kan Tapi Tak tahu lah, rezeki Tuhan tu dah bagi saya rezeki masa tu saya keluar aje, saya pergi satu kedai ni Wally, Wally Singapuloh saya duduk situ saya tengok situ, saya jumpa kawan lama saya, saya tanya hmm. terdetik hati saya saya tanya lepas tu dia saya apa yang saya boleh buat selama empat tahun ni saya dah tak pegang sepanah-sepanah ni saya nak start balik dekat sini, empat tahun tu malam tu saya duduk fikir macam mana saya nak buat kan, kan kita dah tak pegang lama, lepas tu kita nak starting balik lepas tu kita nak confidentkan dia, macam mana kita nak buat Betul, betul, Dia betul. akan try saya. Dia try saya dalam beberapa hari. Hari pertama tu dia try saya tukar tayar. Saya confident ke diri saya ni. Saya ingat boleh apa benda macam mana nak starting buat kerja semua. Saya lepas benda tu. Saya lulus dalam benda tu. Jadi dia terus ambil saya bekerja. Dan saya bekerja kat situ sampai saya ingat lebih dua tahun. Dah habis kat situ dua setahun lebih saya kerja pula dengan KTM. Masa tu KTM Tengah popular masa tu 2013-14 tu lah Dia dengan KTM sampai 2000, 2013 ke Tapi sekejap kat situ KTM autorise lah Lepas daripada kerja dengan KTM tu Saya kerja dekat S4M S4M ni kedai Ibris Syam Daud yang sebelum ni tu Dia tutup tapi dia buka balik yang baru Dan dia ajak saya join dia, saya kerja Saya set ada punya bengkel semua saya set up. Sampai satu tak masa saya kat situ Saya macam saya di Tak tahu nak cakap lah kan Masa mula-mula tu, saya ni lah apalah kan Bila dah jadi benda tu, saya yang tak elok lah semua kat saya Masa itu saya berhenti kat situ Saya tekad kat situ Saya nak tunjuk dekat orang ni yang saya boleh jalan sendiri Dan saya jumpa satu abang ni Dia pun sanggup keluarkan modal untuk saya kan Untuk bermula saya kat sini ha, Dari 2014 tu lah, 2014 dalam bulan 6 saya rasa Saya start set kat sini dan saya start run kat sini Cipai Garage ha, Itulah dia Starting dia, tipe air garage dekat situ lah 2014 Saya Dari 2016 Yang syoknya saya dapat join ARC Asia Rohecy Waktu saya keluaris uh, Keluar follow Asia race Saya dapat round lah Saya pergi dapat uh, ke Jepun, Seoul, India, China, Correct. Thailand, Indon Asia semua saya dapat pergi Itu yang benda yang paling best lah saya Bila saya start balik dalam tipe air garage ni Ha, itu yang saya rasa yang paling Keren banget Mana yang Rasa nak bermula dengan apa-apa kerja sahaja pun Yang penting kita kena ada Minat betul, Minat, betul. rajin, disiplin kita Kena ada. Tak pandai tak apa Saya pun sekolah pun tak habis Tak pandai pun English pun saya tak belajar dulu Tapi sekarang Alhamdulillah saya dapat belajar sikit-sikit Siapa-siapa pun boleh belajar, boleh buat Tapi kalau tak ada rajin, tak ada minat, tak ada disiplin Angat-angat tiap ayam, memang tak jadi apa-apa. Biar bodoh. <laughs> tak tak apa, iya. bodoh. Janji dia datang ikut masa. masuk kerja ikut masa. Lepas tu dia ada disiplin, kebersihan dia ada. InsyaAllah dia boleh berjaya. Tak pandai tak apa. Jangan fikir tak belajar aje kita tak nak. Tak belajar aje kita nak. Saya ni, kawan-kawan saya ada yang belajar sampai you. Tapi penjelajahan dia tu, saya lebih luas daripada dia. Saya yang tak habis sekolah ni. Kan betul, betul. rezeki Allah tu. Jadi kita yang apa yang kita patut, yang kita nak adalah kesungguhan kita je. Tak semestinya Benar. apa yang dia belajar, dulu Sekarang dia kena cari benda yang sama kerja pun Tak semestinya macam tu, betul tak? Kalau itu bukan rezeki dia, bukan tempat dia pun Dia boleh cuba benda lain Betul Sekarangnya generasi tak sama macam saya dulu Sekarang generasi susah sekarang orang budak kerja dengan saya Saya cakap dengan tegas, asyik teguh dengan tegas Sebab kedai saya ni memang macam ni Bersih, teratur kan Saya memang jenis straight punya Saya cakap, diorang tak boleh terima kan Teguhan-teguhan saya ni diorang tak boleh terima Jadi, mana yang tak boleh terima tu Dia tak akan boleh kekal dengan saya Tapi, kalau bagi saya dia orang kena jadikan benda tu satu teguhan yang biasa lah untuk dia orang Supaya dia orang nak lebih maju Kalau nak tunggu satu benda ha, Kau belajar ni, aku kerja-kerja pun belajar ni juga Ataupun aku aku belajar macam ni, aku nak kerja macam ni je ha, Pun tak boleh juga Betul tak? Kadang-kadang kita bukan ke situ Memang kita belajar tu Macam saya pun, saya tak tahu mana saya punya pergi Tapi kita boleh susun sendiri Kita yang cari jalan tu bagi betul. saya lah, Kalau kepada yang semua tu Yang mana rasa diri diorang tak layak ke sana ke Tak layak ke sini kan? ke Saya rasa tak perlu pun fikir benda tu Aku belajar tak pandai Tak perlu pun Yang perlu sekarang hati Minat Apa-apa kan? bidang pun Pedulikan orang cakap kan Manusia ni kalau dia bercakap pasal orang Memanglah Kalau kita dengar Kita takut pasal dia nak bercakap Kita takut buat kerja satu bersiasa Kita rasa benda tu betul Tapi Kita macam segan diorang bercakap Jadi kita stop buat saya rasa kita jadi apa, jadi pedulikan orang Kita rasa benda betul. tu kita buat betul, kita tahu kita nak pergi mana, kita bermula dari sini Pedulikan orang tu yang cakap, kita terus je pergi buat Kita buat, dia rasa kita betul, kita buat, kita cari apa benda yang kita tak jumpa Apa benda kita tak tahu, kita cari Jadi kena ada satu semangat kan Korang nak melalak ke, nak pergi mana ke, itu peduli kan Itu tak apa buat, jadi korang pandai bagi-bagikan masa Itu yang penting, bagi-bagikan bagi masa Dan uh, fokus pada benda yang nak buat kalau kita setakat nak takut orang bercakap, tak base kan. Sebab orang kan terus bercakap. Katak tu pekak, member dia cakap, dia boleh panjat atau tinggi. Member dia cakap tak boleh panjat, dia tinggi kan. Pasal dia pekak, dia tak dengar member dia cakap, dia boleh panjat, tinggi. Ha, jadi macam tua lebih kurang. Pasal kan dia tak dengar orang bunyi cakap. Okey guys, sudah selesai videonya. So, itulah pelajaran yang sangat penting bagi kita semua. Jadi, apapun yang orang lain katakan, ya. Yeah jangan didengar selagi kita itu benar tapi kalau kita salah maka terimalah nasihat daripada orang lain akan tetapi kalau kita benar di posisi kita istilahnya ya dalam keadaan kita mau berusaha tapi kadang ada kawan kita ataupun saudara marah kita yang bercakap macam tak elok lah uh, tak payah kita dengar kita jalan lurus jauh untuk usaha kita dan untuk maksudnya adalah agar kita itu semangat jangan pernah mendengarkan kata-kata orang lain kata-kata ya. orang lain apabila kita dengar dia macam eh mengedonkan mental ya apa ya menurunkan mental kita menurunkan semangat kita dalam berkarya ataupun bekerja macam tuh jadi selagi kita baik selagi kita bagus selagi kita tidak membuat kesalahan ya kan tidak fatal daripada apa yang kita niatkan maka boleh saja kita lurus je Abang tadi cakap macam katak lah ha, Katak tu kan pekat Jadi orang cakap oh, akan uh, boleh memanjat Tapi dia boleh memanjat Sebab apa? Dia tak dengarkan orang ha, Kalau dengarkan orang mungkin uh, mental dia akan uh, turun Mental dia akan down macam tu Dan dia hey, tak buat apa-apa Nah, itulah. Jadi kawan-kawan semua tetap semangat bekerja, tetap semangat mencari usaha dan jangan lupa diikuti dengan tawakal dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap apa yang kita kerjakan pasti dengan adanya doa ibu dan bapak kita dan juga doa kita Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran. Jangan sampai istilahnya kita ini bergelimangan harta ya kan? bergelimangan, ya semua yang kita mau ada, tapi kita jauh daripada Allah Subhanahu SWT, yang terpenting adalah kita dekat dengan Allah maka Allah akan menyayangi kita maka Allah akan memberikan kelancaran bagi kita, tapi ingat setiap orang yang dicintai oleh Allah maka Allah akan mengujinya So, bersabar, bersabar, dan bersabar Terima kasih sudah tonton video ini Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan Tetap semangat dalam menggapai mimpi kalian semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh